yang cukup besar itu bersejarah itu Raden Masewo Tanoyo, Raden Nganten Puruk Anpur apa? Ah. Ibu Tanoyo, lihat ya, Pokoknya yang pakai R. Raden. Raden yang pakai R. Ini pohon melatinya dari Ibu. Awal di sini udah ada Bu. Ya, pohon melatinya udah tua. Udah. <laughs> Itu pohon melati udah puluhan tahun. Kembang <laughs> nah dari dulu, terus ada ini yang merah ini? Beda sendiri warnanya. Nah, ini dari keraton. Oh, ini dari keraton. Dari keraton. Oh, jadi yang ini sekitar bakal dari dikatakan hmm. gini. Dari hmm. arah saya dari amat, uh, jari -jari yang semua mungkin Itu dia ada di situ. yang Sekar badung melati. Sekar badung melati. Mmm. Yang teri itu, Bu ya? Heeh. Uh mmm, -uh. iya, iya. <tuh> ya. Iya, gimana Pak? Bisa langsung. Yang ini kan memang terkenal sebanyak banyak di daerah Kudus ya. Bahkan di Wonograda dikenal ya kalau itu. Ya kalau itu nama kecilnya Haras Gembuham airnya itu sineneggi. sebab kecilnya itu di sekolah di pondok-pondok sari mulu. Ya, suratnya cari guru-gurunya harus cari. Hmm. Nah, itu sudah dewasa ratu ku keempat sudah ngerti di peraton Solo atau keungkono. tapi belum jadi berjaga. jadi di itu kalau ayahnya orang tuanya juga udah pujangga mengabdi di keraton eh, pun itu itu ada tiga, cuman yang kenal yang Rokosila itu gini. ini yang ngelain, itu nama kecil eh, yangnya itu dari itu ya ada juga ayah oh, juga ayahnya juga Tanggularsito hmm. di Jakarta sana makamnya di luar batang mas Oh batang ya saya suka itu namanya itu tahun seribu delapan Nilai juta. Nilainya hari sepuluh Ya orang, -orang itu esernya dua. Itu dari kediri. buktinya udahnya bupati kediri itu bukan Namanya itu Yang kedua Raden di watu dari pulu. Rahmatonegoro saya di Ayung oh, masih ada keturunan istrinya ya. ya. Yang ya, rumahnya yang yang ini itu uh, gedong yang gubernur ini. Di waktu perakaman pertama yaitu 10 November 1945. Eh, dari dulu ini udah kuburan. Ini makam sudah makam di sini ada kuburan sudah makam tapi belum Ya kalau saya belum dari sini hmm. jadi ya kalau saya di sini itu itu seribu nah ini kalau peram peram sekitar waktu peramah sembilan ratus lima puluh dua selesai sepuluh november seribu delapan ratus lima puluh lima yang mengemukakan lagu bung Ini keluarganya atau siapa pak? Ya itu masih ]uity. ada draft keluarga kalau keluarganya orang sini yang sebelah sana oh penduduk sini ya sebelah sana ya, ya, bu. Ya, kita sama. halo waktu itu, itu yang mau kan hmm. di, waktu, waktu, kita juga juga di sini nah, ikut yang yangnya yang, yang di sini jadi yang, itu yang itu kandang dan lihat kulit ada banyak ada juga yang untuk kunjungi oleh masyarakat atau orang luar satu di ada yaitu namanya ya, Lalu, lahirnya, masa air, masa air. Itu, itu, yang harus lainnya main itu lucunya siangkanya saya manusia saya dua yang menunggu puluh satu. Saya sudah itu ribu dua puluh Saya sudah dua ribu dua Saya mbah saya yang saya berantau tahu sudah ada. Sumur -sumur. Namanya sumur Sibang hmm. Sumur itu sampai sekarang pun belum pernah dilihat lihat eh, benar dibangun, hanya randenya aja hmm. Sumur itu berkasiat, Pak ya. Kita ya. yang awal hari ini. Yang nawar itu namanya bahasa bahasa nya air steril muntah mata ke kolam. Kalau tidak, ya, tidak. Ya, yang itu ya, ya. Banyak sekali dan edan, uh -uh, edan. Oh, Iya iya banyak karyanya. Haryanya, eh, nah, ya orang itu memang dalang yang terkenal terkenal itu. iya. Billah Ranak Laten sana. ya Laten mm -mm. itu. Makamnya di Semarang, Pak ya. Hmm. Iya. Hanya orang Wedi. Hanya apa yang eh Bapak maaf itu Pengendang eh uh, sebelumnya wayang orang di, di Pandowo Semarang hmm. Hmm. ya gitu. Iya. <tuh> Ya pernah. Menarwayang di sini gak pernah. Hmm. Mungkin pas Bapak masih muda kali ya. Kecil. Masih kecil. Ya, ya umur sekitar 15 an ya. Hmm. Pas Bapak umur 15 narto Sabdonya menggelar di sini. Itu tahun berapa tuh, Pak? Masih ingat? Ah, lupa ya, saya. Aduh, belum Pak. dulu Oh, dulu belum terkenal ya. Hmm. Oh, sekarang usianya berapa? usia Bapak berapa 67. Oh, berarti Maksudnya di tahun 80 tahun, Enggak 60, dong, 60. 60-an 60. 60. 60. 60. 60 60 60 60 kali ya. 60. Pak 60. Narto Sabdonya ini main di sini. Ya. Sudah, di 30, 40, oh, sudah G30 ya, ya. mau ke 70 puluh. Oh, ya. Hai, oh, Sabdonya meninggal tahun berapa hai, ya? hai, Kinarto, Sabdo, eh, Kinarto Sabdonya meninggalnya Sabdonya an atau 90 hai, <laughs> Bukan orang sini ya, orang Semarang aslinya ya. Aslinya orang sini, orang Lanten sini. Orang oh, Kelaten. Ya orang kodi. Oh, dan di Selatan. Oh, asli sini. Hmm. Tapi e, karirnya e, kerjanya di Semarang. Lima ratus tahun. Suatu itu di Semarang. Hmm. Semang itu kan ada layang orang waktu itu. Namanya pasti banyak. Nstipando. Dia tukang itu. Kendang dan dia, orang juga pengarang kedu binting itu, kan banyak terkenal orangnya, ada sekali pak. Iya banyak ya, ada ratusan pak ya, hmm. <laughs> puluhan ratusan. Hmm. Terkenal. Uh -huh. terkenal. Ibu ikut ngurus juga di sini. itu yeah aku inya logis gini tuh. itu kan nah, juru kunci itu gantian. Ya. Oh, satu minggu. Setengah minggu. Eh, satu minggu, satu minggu. Oh, gitu. Lalu minggu ini aku minggu besok Bapak ini. Hmm. Juru itu itu punya empat. juru kuncinya 4. Hmm. Ya, pak mertuanya gitu tadi saya, pak Didi. Yang satu enggak pedang bisa bukan yang diwang nggak punya anak hmm, laki laki terusan oh iya iya bapak saya memerlukan itu berhubung lakinya hidup satu kan terusan lahir itu waduh nah, ya dulu nanti ya anaknya kalau sudah merubah iya iya jadi dari keturunan lu ya. dari keturunan hmm? bawah saya tuh di... oh iya iya bah memang nah, dari keraton seluruh waktu itu kan nggak ada kan harus nah, dari perempuan yang perempuan nggak ada jadi harus laki-laki hmm. kalau ini di bawah keraton atau pemerintah daerah nah ini di bawah pemerintah pariwisata ya pemerintah kalau sekarang udah dipegang sama pariwisata pariwisata kalangan 89 sampai 90. Kalau 7 9. Yang gedung yang ini itu lapor karo pariwisata hmm, sekarang. Iya, iya. Parah banget gitu, lapor. Oh, kalau ada kerusakan gitu ya. Mm -hmm. Berarti ketika Uh, yang orang tua meninggal langsung dibawa ke sini iya iya merapati itu sebelum meninggal aja udah ada pemerintahan diguburkan ke palar itu sih yang nyari-nyari terbutuh yang yang segera itu bergantang yang mengarang lagu dadang bulu palaran memang lagu dadang bulu palaran itu dari palar itu yang mengarang dunia buku yang yang segera oh ya ini bu mengarang palaran Nah, yang ini yang, so, yang oh. itu dari Kerapat, ya, oh, iya. masih kerabatnya yang orang situ lah yang orang luar situ, ya mungkin yang family, yang bibi, yang <koh> nggak beneran itu. Dari Penggeng Boyolali hmm, so, kita, iya. baru dari sana. kita kemarin dari sana juga Yasodipuro ya mm -hmm, mm -hmm. ini yang Yasodipuro itu mm -hmm. mbahnya yang orang bawah mm -hmm. tapi dimakamkannya tempatnya beda ya enggak mm -hmm, sehingga gabung enggak sehingga <laughs> <gak sanggur. laughs> ya ini di sendiri, mintanya di Taiwan. jadi bukan hanya Sultan ya, tuh bisa. Tahu-tahu tuh mana? di Solo baru Klaten baru baru siang ini sampai Klaten dari <laughs> eh, dari Solo Tuh, saya dari Jakarta. Oh, di Jakarta iya terus mau, mau ke Jogja oh, mau ke Jogja iya nginep di Jogja kayaknya nah, ya, pasar Kelihon. oh pasar Kelihon, lahirnya di sana cek nah, cek itu, itu di pasar Kliwon. mau masuk enggak? Oh iya boleh bu, boleh. ini kerabatnya orang sini semua. Oh ini itu ya keluarga apa? Orang sini. orang sini. semua karena pembangunannya besar sekini dimasukin, loh. Jadi pembangunan. Oh iya. Terus diresmikan lima lima. Pembangunan Pak Presiden Soekarno itu oh, Pak, Pak Soekarno. Berarti dulu sebelum ada Pak Soekarno ini belum ada gedung, belum masih itu. masih. Tanah Matahari masuk gitu ya, digedungkan oleh Pak Soekarno. Oh, gitu. Ibu dari tahun berapa, ibu? Hah? Ibu di sini dari tahun berapa? Iya, itu kan pas Pak Bambang sakit dah enam tahun. Oh, baru enam tahun. Tapi nah, ibu bapak bapak lahir bapak di kan sini. Teruk, eh? Ibu lahir di sini ya, orang. Aku kan. Oh, Aku menantu bapak sini. Oh. Laku lahirnya di sana, Ngawen, Gunung Kidul oh. Gunung Kidul oh, Kalau Pak Bambang lahirnya? Lahir di sini, asli Klaten oh. Oh. Ibu Gunung Kidul <laughs> Di sini eh, Tondra Pak Ibu ke Klaten anu, pas, nikah, ini... ya, pas nikah ya, pas nikah 76. Oh, 76. Heeh. Mm -mm. 76. 40 tahun ya, 40 berapa ya? Aku lahirku. Eh, apa ah. namanya? Ibu di sini oh. udah 40 tahun ada ya. 40 tahunan Jadi mm. umurku udah anu kok 71. M mm. pokoknya oh, aku telah kelahiran empat sembilan empat akhir 50 puluh awal hmm, lima puluh di sini hmm. <laughs> keluarga keluarga ibu masih di itu di apa gunung kidul apa keluarga keluarga ibu oh iya oh, oh gitu saudara saudara hmm. tapi kalau anak orang tuaku nggak ada hmm untuk saudara, saudara ya. Orang satu tok. Hmm. Dari anu apa? Cuma keponakan, keponakan itu. Terus kluarga anu keluargaku nggak ada. Hmm. <laughs> Tinggal keponakan ya. Cucu-cucu oh, ibu udah di sini semua kali ya. Iya. Oh, iya iya. itu cucuku di sini. Hmm. Anakku cuma tiga Perempuan satu hmm laki-laki iya. laki-laki Anak anaknya nggak pada itu kerja itu, di Jakarta itu, ya lupu oh, anu 4, 4, ya. 4 uh, hmm. <coughs> itu sejak Corona udah sepi Bu ya sini ya? yang siarah uh -uh. hmm. ada Corona ini sepi bener, sepi sekali pokoknya dari luar gawa, dari luar Jokta pun sepi hmmm Ayo, kadang-kadang. Iya. Dan kan sekarang arus itu waspada. jaga diri. Iya, zaman edan kata Eyang Ronggowarsito. <laughs> itu Eyang Ronggowarsito juga meramalkan kemerdekaan Indonesia mm -hmm. 1945 itu ya, Bu ya. Kan, kalau nggak ikut edan, Bu, ya. แปลกแห่ง